Sudah dua tahun, kita hadapi pandemi ini. Melelahkan memang. Kita telah kehilangan banyak saudara, kawan, bahkan keluarga. Tapi kita tak boleh lengah. Selalu waspada, dan jangan abaikan kesehatan. Percayalah kepada para ahli yang menyarankan untuk selalu pakai masker, jaga kesehatan, dan lakukan vaksinasi. Pandemi ini tidak menghalangi kita untuk berkarya dan terus berkarya. Untuk kita, keluarga dan Indonesia